Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya rahayu sakuntu mati. Kangi grebeto sapi alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin, wala alihi wa shohbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita semua panjatkan puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita Berkat ridhonya kami masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya di channel The SPP TV Apa kabar para subscriber setia channel The SPP TV Jumpa lagi bersama saya Kipaut Anop Sari saya doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah Bagi para Ndoro yang baru tahu channel ini Jangan lupa untuk subscribe-nya dan menekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya Karena dengan subscribe channel ini Berarti Ndoro turut membangun channel ini dan membuatnya terus berkembang Dalam melestarikan ilmu spiritual budaya Nusantara dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami Agar Doro dapat mengambil hikmah yang positif Lalu silakan membagikannya ke teman-teman media sosial atau ke komunitas-komunitas Doro Agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya memelihara burung perkutut bagi sebagian masyarakat khususnya Jawa dipercaya bisa mengundang keberuntungan. Biasanya burung perkutut jenis ini memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki perkutut pada umumnya. Dalam ilmu tripbet Jawa ciri khusus ini disebut sebagai katuranggaangkan atau tuah dari perkutut itu sendiri keturangan atau yoni burung perkutut dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan bagi yang memeliharanya bahkan tak hanya keberuntungan burung ini juga dipercaya memiliki energi yang bisa menolak balap tak jarang demi memiliki perkutut, sebagian masyarakat Jawa yang meyakini berani merogoh ojek yang mahal bukan hanya ratusan juta Bahkan ada yang sampai miliaran Namun tak jarang pula Mereka yang berpenghasilan rendah Juga menginginkan burung primadona Jawa ini Dengan harga yang murah Biasanya mereka cenderung memiliki Perkutut obyakan hasil ternakan Namun jangan berkecil hati Walau hanya membeli perkutut obyakan saya sendiri pun suka membeli obyakan Karena memiliki seni tersendiri Dan keseruan tersendiri Ketika memilih burung perkutut obyakan Karena dalam membeli perkutut obyakan Benar-benar membutuhkan -benar ketelitian khusus Ada sedikit tips dari saya untuk mereka yang membeli perkutut ombiakan agar cepat manggung Membuat perkutut ombiakan manggung tidaklah semudah merawat perkutut hasil peternak yang lainnya Tak jarang perkutut ombiakan bukannya manggung malah mati lantaran pemiliknya tidak mengerti cara perawatnya ada banyak cara yang bisa Doro lakukan untuk membuat perkutut obyakan cepat manggung hanya bermodal 3000 guru perkutut obyakan bisa cepat manggung hal pertama yang Doro lakukan adalah Simpan terlebih dahulu perkutut obyekan di kandang yang luas agar bisa terbang dengan bebas. Namun, Doro jangan langsung memberi makan. Sekitar setengah hari agar perkutut merasa benar-benar lapar. Doro hanya cukup beri saja perkutut obyekan itu minum. Kemudian siapkan millet putih, cepuk dan jamu yang bisa dorot dapatkan yaitu air jahe dan madu. Adapun cara menyajikan yaitu masukkan milet kecepuk secukupnya. Lalu tuangkan jamu tersebut secukupnya ke milet. Aduk-aduk hingga milet dan jamu itu merata, kemudian keringkan beberapa saat. Setelah itu masukkan ke sangkar atau kandang obyakan. Usahakan Doro membuatnya untuk satu hari. Jika esok pakan itu masih ada, lebih baik dibuang saja karena justru itu kurang baik untuk perkutut Ombiakan. Itulah sedikit tip dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua dan apabila adanya kekeliruan dan kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya rahayu sakuntumati kalih grebeto ring